Oke okay, teman-teman, cuma ini alat yang saya bawa teman-teman, cuma panci nah Tapi lumayan teman-teman, dibandingkan pakai tangan, pakai tangan itu lebih menguras tenaga Lebih capek dibandingkan pakai panci Kalau pakai panci itu lebih efektif dan lebih mudah dan cepat teman-teman e, Cuma karena ini doang yang alat saya bawa, nggak ada lagi Kita pakai seadanya teman-teman, oke, okay. ikutin terus teman-teman Cukup lama untuk menguras satu air kecil ini, hey. karena gimana airnya masih ngalir. Oke, okay. oke. Okay. Dan kebetulan saya juga bisa menemukan. Nah, kita dapet, dapat ya teman-teman. Ukur ukurannya lumayan, buat kita masak teman-teman. Oke, okay. kita harus lebih ekstra lagi. Oke. Okay. Oh. Wow. keren saya menemukan ikan kecil tapi cantik teman teman lumayan oke lanjut aduh jadi si ikan itu kadang ada yang bawa ke situ teman teman tadi ada yang bawa ke situ oke air semakin surut oke si ikan pun semakin kelihatan teman teman Oke, okay. wow, wow, keren, keren. Nah. Lumayan, keren banget teman, -teman. Oke, okay, kita panen lagi teman, -teman. Oke, okay. nah, oke. Okay. Kalau sampai surut banget, itu nggak bisa teman-teman. Wow, nah. Oke ini dia keren Ukurannya nggak terlalu besar Tapi lumayan buat kita masak teman-teman Oke Nah Wow mantap Wow keren teman-teman Di sini ada Membangun air Aduh. Tadinya kita mau masak dulu, teman-teman. Nah, dikarenakan di kadang -kadang sini juga banyak ikannya. Wow, gede-gede. Gede-gede dibandingkan yang tadi. Siapa tahu kita dapat ya rezeki hari ini. Siapa tahu kita nomplok ya, teman-teman. Oke. Okay. Atasnya kita simpan dulu di sini, teman-teman. Oke, okay. setelah ini kita langsung masak. Oke. Okay. Ada ikan lele teman-teman ada ikan uh, bentar juga ada ikan detok ada ikan sepat teman-teman oke kita langsung turun wow. ikannya cukup gede-gede airnya jernih teman-teman oke teman-teman wow mantap oke oke oke oke luar biasa banget teman-teman wow saya dapat belut teman-teman licin sekali oke okay, licin banget teman-teman belutnya gede super ya nah ini teman-teman belutnya luar biasa super gede jumbo kita dapat belut jumbo teman-teman <laughs> keren oke okay, kita kewadahin dulu ah. Oke, okay, licin sekali. Oke, okay. nah ini dia teman-teman, kita kawadain dulu. Wow. Oke, okay. kita lanjut. Oke, okay, teman-teman ikannya kita bersihin dulu di sini ada sungai nah kita bersihkan dulu teman-teman oke seperti ini ikannya banyak apa ya gara-gara belut teman-teman jadi banyak lendirnya oke kita airnya buang dulu wow keren hari ini kita dapat satu wajan tapi saya nggak akan masak semuanya. Kita akan bawa pulang separuhnya buat keluarga saya, teman-teman. Uh, belut aja udah cukup ya. Ukurannya juga udah jumbo, teman-teman. Ukurannya jumbo. Wow, keren. Kalau di hutan sendirian, makan ini aja udah cukup, teman-teman. Tapi kita akan dikasih ikan kecil-kecil ini, teman-teman. Oke, okay, yuk. Ikutin terus. Kita hey, teman-teman. Di dalam panci ini, di dalam wajan, itu ada uh, cabe ada bawang putih, dan ada garam, ada micin teman-teman Oke okay. Wow Kita pelan-pelan Kalau di hutan, kita gak bawa tumbuk ya Cuma bawa ini doang teman-teman Oke okay. Nah itu kita masukkan Belutnya teman-teman Oke ini dia belutnya Wow Kita aduk campur aduk belutnya teman-teman seperti ini uh, Ada ikan kecil juga ya Ikan bunter Masukin Cuma sedikit teman-teman Dikarenakan Ikan bunternya separuhnya tadi yang banyak Itu buat bawa ke rumah teman-teman Buat keluarga saya Oke Setelah itu kita langsung ke apiin Hmm, rasanya nikmat teman-teman Oke yuk lanjut Wow keren wow. Hampir aja teman-teman Oke teman-teman, sambil menunggu ikan dan belutnya mateng, kita sambil lihat pemandangan yang ada di sekeliling kita teman-teman. Yang jauh dari pemukiman, yang jauh dari polusi teman-teman. Hutannya asri dipenuhi berbagai satwa teman-teman. Oke, kita akan terus menjelajahi dan mengeksplor hutan ini teman-teman. Penasaran? Ikutin terus. Wow Panas banget teman-teman Keren Ini ikan wonder teman-teman Hmm pesannya enak banget teman teman gurih, pedas, pedas hmm, mantap kalau oh, di belakang saya ada ayo e tujuan teman teman Oh, oh ayo e tujuan itu ya, oke okay. ini kecil ya hmm, mantap nah ini daging belutnya teman teman hmm siapa yang mau nih? Nih, bareng. Oke. Okay. Hmm, mantap. Hmm, hebat banget, si Ikannya langsung kurus. Pada kurus. Nah, hmm, mantap. Hmm rasanya gurih, pedas, mantap teman, teman. Hmm dagingnya tebel. Hmm. Nah ini bagian kepalanya teman. -teman. Hmm. Hmm, hmm keren. Hmm. Ekornya mantap. Hmm. Nah, lebih deket lagi teman-teman. Hmm. Mantap. Tinggal tulang-belulangnya teman-teman. Kita endus. Hmm, Buhnya. Harum banget, teman-teman. Sampai tulangnya ya. Ah. Hmm. hmm. Mantap. Oke, teman-teman. Kita sisanya taruh di sini buat yang ada di sini ya. Oke, sisanya. Oke, kita nah uh, pulang teman-teman. Oke, okay, cukup sampai di sini teman-teman. Nanti kita besok akan petualang lagi, eco people, nyutan lagi teman, -teman. Oke, okay, yuk. Ikutin terus. Aduh.